Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja teman-teman di video ini saya ingin sharing cara menghitung rasio putaran stepper terhadap jarak perpindahan dari gantry di sepanjang rel disebut juga travel resolution satuannya itu step per milimeter jadi per milimeternya itu ada berapa step nah angka ini wajib kita hitung ya pada saat kita baru pertama kali merakit CNC dan angkanya kita masukkan ke GRBL Nah ini Di GRBL ada parameter yaitu nomor 100, 101, dan 102 Nah ini travel resolution Nah angka ini wajib kita Setting pada saat kita baru pertama kali setup CNC karena ini menyangkut akurasi dari pergerakan uh, mekanik CNC kita ya. jadi kalau uh, dia diperintahkan bergerak 10 cm harus secara akurat berpindah sejauh 10 cm. Nah angka inilah yang menentukan jadi kalau kebesaran nanti bisa jadi kelebihan dan bisa nabrak uh, frame ya bisa merusak CNC dan kalau kurang bisa jadi Nah, nanti gambarnya tidak sesuai dengan uh, desain kita. Nah, sebetulnya untuk uh, menghitung rasio putaran stepper terhadap jarak perpindahan ini, atau yang disebut dengan travel resolution, itu sudah banyak tutorialnya. Jadi, uh, kalkulator untuk menghitung pun sudah banyak, tinggal masukkan angka-angka yang diketahui, nanti keluar hasilnya. Tapi mungkin saya di sini hanya ikut meramaikan aja, dan mudah-mudahan bisa melengkapi mungkin nanti akan saya demokan dan saya simulasikan uh, untuk menghitung uh, travel resolution ini untuk beberapa jenis mekanis CNC yang umum digunakan ya yang pertama ini yang tipe belt ini bisa mewakili yang rakir juga ya nah, karena tipenya radial jadi sumbu putaran itu tegak lurus dengan arah pergerakannya nah ini sumbu putarannya seperti ini nah dia bergerak ke sini jadi sembur putaran eh, arah pergerakan itu tegak lurus dengan sembuh putaran nah seperti ini kemudian yang kedua adalah yang jenis axial yang menggunakan lead screw tipe aksial dimana sumbu atau pergerakannya itu uh, searah dengan sumbu ini sumbu putarannya seperti ini kemudian arah gerakannya sini ya jadi searah nah, seperti ini ini mungkin bisa mewakili yang ball screw juga nah kemudian jenis mekanik yang ketiga adalah yang rotary ya ini ini adalah sumbu a ya kalau di CNC namanya kalau yang lain x Y, z ini adalah sumbu keempat atau sumbu a ini tipe rotari jadi ini hanya konversi putaran saja jadi dari dari jumlah step ke uh, besarnya derajat di caknya ini Oke kita mulai dari yang belt Nah untuk menghitungnya sebenarnya nggak perlu rumus rumit-rumit ya Kita tinggal hitung jumlah stepnya dibagi dengan uh, jaraknya Nah jarak kan bisa terlihat dari jumlah gigi yang dilewati ya Jadi untuk gampangnya mungkin diambil angka yang untuk satu putaran ya Untuk jumlah stepnya itu untuk satu putaran dan jaraknya untuk satu putaran Nah jumlah step untuk satu putaran itu bisa kita dapat ya dari spek Uh, stepper dan settingan jumper di sensitif nah situ bisa ditentukan uh, satu putarannya tuh berapa step dan untuk jarak bisa dihitung dari pulinya jadi puli ini kan ada giginya tuh dan pitchnya itu ada jaraknya jadi tinggal dikalikan aja nah misalnya ini uh, puli ini kan ada 16 gigi uh, jarak antar giginya 2 mili mm. berarti untuk satu putaran dia akan menempuh jarak 16 kali 2 32 mili mm. Mungkin nanti buat teman-teman disesuaikan aja sama puli dan pulley dan belt yang digunakan ya, karena ada yang jaraknya 2 mili, ada yang 3 mili, dan uh, jumlah gigi di uh, pulinya juga macam-macam. Nah, seperti itu, sekali lagi tinggal dibagikan aja ya, angkanya. Jadi, dalam satu putaran, jumlah stepnya berapa dibagi dengan uh, keliling pulinya jarak itu adalah jarak tempuh untuk satu putaran nah seperti itu untuk menghitung jumlah stepper putaran ada dua hal yang menentukan ya. Jadi yang pertama adalah spesifikasi dari stepper yang kedua adalah formasi jumper di CNC shield nah untuk spek dari stepper nah ini contohnya ya ini adalah salah satu spek dari stepper yang beri dari pasaran Nah, dari sekian parameter yang ada di spesifikasi ini, ada satu parameter yang bisa kita lihat, yaitu Step Angle. Nah, Step Angle ini menyatakan resolusi dari pergerakan stepper dalam sudut nah di sini misalnya ini 1,8 derajat artinya satu step dari stepper ini akan bergerak sejauh 1,8 derajat jadi untuk satu putaran atau 360 derajat itu dia butuh 200 step ya 360 dibagi 1,8 itu 200 nah ini angkanya sudah menyatakan jumlah stepper satu putaran ya tapi ini akan kita jadikan angka dasar karena nanti ada faktor pengalinya yaitu berdasarkan setting jumper di CNC shield nah mungkin pertanyaan begini ya apakah semua stepper itu memiliki step angle yang sama yaitu 1,8 derajat nah jawabannya mungkin tidak ya ini contoh nah ini Nah, ini ada dua jenis stepper berdasarkan step angle-nya. Yang kiri ini adalah 0,9 derajat. Sedangkan yang kanan 1,8 derajat. Nah, sehingga ini menyatakan bahwa di pasaran itu ada dua jenis. Ya. Jadi, kalau teman-teman beli, ini mungkin bisa jadi perhatian. Nah, kalau yang 0,9 derajat. Per step ini dia artinya kalau kita hitung uh, jumlah step perputarannya adalah 400. Nah, sedangkan kalau yang 1,8 ini 200. Nah seperti itu. Nah biasanya sih emang informasi ini ditempel di labelnya ya, ditempel di body steppernya seperti ini. Tapi ada kasus mungkin begini ya. Bagaimana jika kita menemukan stepper yang tidak ada informasi step angle-nya seperti ini? Ini kan nggak ada informasi step angle-nya. Uh, sebaiknya sih mungkin kita cari ya step angle-nya bisa kita googling atau kita cari dari website resmi dari uh, pembuatnya. Kita cari tahu dia step angle-nya berapa sih. Tapi kalaupun nggak nemu bisa pakai prinsip seperti ini ya. Jadi... Uh, karena stepper yang beredar di pasaran itu paling banyak adalah yang 1,8 derajat Jadi ambil prinsip saja bahwa semua stepper yang ada di pasar itu adalah 1,8 derajat Kecuali disebut lain Nah seperti itu Biasanya memang yang, yang 0,9 dia akan disebutkan Karena dia berbeda dari kebanyakan yang beredar di pasaran Kemudian untuk formasi jumper di CNC shield nya ini menentukan mode micro stepping-nya. Jadi, a micro stepping itu adalah mekanisme di driver, di driver stepper, untuk mengatur arus ke arah stepper sedemikian rupa sehingga uh, stepper ini bisa bergerak lebih kecil dari uh, sudut bawaan pabriknya jadi kalau misalnya bawaan pabriknya tadi 1,8 itu nanti dia bisa bergerak lebih kecil dari 1,8 itu nah ini contohnya ya jadi uh, yang full step ini ini model bawaan pabriknya. ya jadi full step ini contoh untuk yang uh, step per 1,8 ini untuk full step kan dia ada 200 step per putaran nah kalau formasinya kita setel ke setengah step artinya satu putaran dia jadi 400 step ada demikian seterusnya yang menentukan adalah formasi jumper nah ini di kalau di CNC shield ini ada jumper m0, m1, m2 ya labelnya ada di sebelah jumpernya nah, ini yang L adalah jika dia tidak dipasang jumper tapi yang H ini kalau dipasangi jumper Nantinya kalau dia tidak dipasang jumper, nanti dia jadi full step, artinya dalam satu putaran ada 200 step nah kalau M0 nya kita pasangin jumper, ini yang H ini, M1, M2 tidak dipasang jumper maka dia jadi setengah step atau dalam satu putarannya ada 400 step Nah ini ada dua tipe driver, jadi yang A4988 dengan DRV8825 Ini mungkin secara umum sama ya, jadi empat pertama ini samanya sampai 1 8 Step ini sama, jumperannya Nah kalau yang A4988 maksimal hanya 1 16 step Jadi maksimal bisa di setel untuk 3200 step per putaran sedangkan yang DRV8825 ini bisa sampai 1 per 3, step bisa sampai 6400 step per putaran nah settingan ini kita yang memilih ya ini pilihan yang bisa kita tentukan mana yang lebih bagus itu relatif jadi yang paling bawah itu paling detail tapi tidak bisa bergerak cepat nah sedangkan yang paling atas itu dia bisa bergerak cepat anti steppernya eh gantrinya tapi eh, tingkat kedetailannya dia paling rendah nah, tinggal pertimbangan teman-teman aja mana yang dipilih itu eh, diserahkan ke pertimbangan masing-masing oke sekarang kita praktekkan untuk yang ini nah ini adalah steppernya pakai yang 1,8 Nah kemudian uh, pulinya ini 16 gigi Dan beltnya 2 mili Nah kemudian yang formasi jumperannya Ini contoh saja saya pakai yang HLL ya Nah disini Ini M0, ini M1, ini M2 Jadi yang saya pasang jumper hanya yang M0 hll Nah, hll kalau dilihat di datanya itu berarti dia setengah step. Atau uh, jumlah step per satu putarannya total ada 400 ratus. Oke, kita dapat sudah dapat angka jumlah step per putarannya tinggal Nah, menghitung jarak perpindahan, nah untuk satu putaran ini kan 16 gigi. Ini bisa kita copot. Nah ini jumlah giginya ada 16, sedangkan jarak antar giginya ini 2 mm. Sehingga dalam suatu putaran itu berarti 16x2, 32 mm. Oke tadi angkanya, angka jumlah stepnya 400, kemudian jaraknya 32, tinggal kita hitung gampang pakai kalkulator 400 dibagi 32 nah dapatnya 12,5 nah angka ini kita masukkan ke GRBL oke kita konekan dulu nah, di firmware setting Nah, ini parameter nomor 100 ya. Karena yang saya pakai sumbu X. Ini hanya sampel saja. Tadi kan 12,5 ya. 12,5. Oke, coba kita gerakan. Oh, lambat. Sekali ini karena uh, settingan juga ya. Jadi lambat bukan karena salah milih jumperan ya. Jumpernya bukan... Bukan yang detail, yang kecepatannya lambat, tapi karena dibatasi di sini, di foambar nya ini, ada maksimum rate, nah ini, nah, 500 kan, ini sangat kecil, 500 mm per menit, jadi sangat lambat. Mungkin saya ubah dulu ya, batas maksimalnya, kita buka aja 15.000 misalnya. kemudian akselerasinya juga saya naikin karena kecepatannya dinaikin. Saya ganti 500 misalnya. Oke kita coba lagi. Oke sudah bergeraknya sudah oke tinggal kita ukur ya. Coba betul nggak sesuai dengan yang diperintahkan. Kita geser dulu. Oke akan saya coba bergerak 10 cm ya. Jadi dari sini nanti ujung sini ke sini. Ujung ini ke sini. Coba sini. Nah oke. Okay. 10 cm. 20 Oke okay, ya 20 cm. Okay, ini kira-kira 20 nanti kalau ada lebih 1-2 mili itu uh, mungkin masalah kalibrasi aja ya karena memang semua parameter ini kan ada toleransinya oke okay, selanjutnya kita hitung untuk yang lead screw nah jadi rumusnya masih sama uh, jumlah step dalam satu putaran dibagi dengan jarak dalam satu putaran juga jadi kalau ini sekali muter kita hitung jaraknya berapa nah untuk yang jumlah stepnya kita pakai yang tadi yaitu 400 nya karena ini steppernya sama dan jam nya nggak kita ubah jadi angkanya 400 tinggal kita cari tahu uh, pembaginya yaitu jarak untuk satu putarannya nah untuk uh, menghitung jarak ini itu sangat tergantung dari spek dari si lead screw ini ya ada dua parameter yang menentukan yaitu Hmm, jarak antar pitch atau jarak antar jalur yang bersebelahan ini dan jumlah jalurnya nah, itu. kalau jumlah jalurnya mungkin langsung saya contohkan saja nah ini adalah lead screw dengan 4 jalurnya nah ini salah satu jalurnya sudah saya beri warna gold biar terlihat nah ini terlihat bahwa ini ada 4 jalur ya mirip track Tamia itulah 4 jalur cuma ini uh, jalurnya helix aja bentuknya. Nah, bisa terlihat. Ini ada 4 jalur. Jadi, satu jalur itu loncat 4. Ini kelipatan 4. Nah, untuk yang lead screw yang 4 jalur ini, ini jarak pitch-nya 2 mm ya. 2 mm sehingga untuk satu kali muter karena dia loncat 4, jadi 2 mm-nya dikali 4. 8 mili jadi untuk yang empat jalur ini itu sekali muter akan bergeser sejauh 8 mili Nah 4 jalur ini disebut juga dengan empat startnya jadi di ujungnya sini ada empat mulainya Nah ini untuk yang 4 jalur Nah kemudian ini yang dua jalur ini terlihat salah satu jalurnya saya kasih warna gold ini jarak antar pitch nya juga sama, jadi antar jalur yang sebelahan itu 2mm dan karena sekali putar dia loncat 2 jadi um, untuk sekali mutar akan bergeser 2 kali 2 ya, 4mm nah, ini namanya 2 start, di ujung sini ada 2 mulainya jalurnya Nah, Sedangkan yang sudah terinstall ini ini adalah tipe satu jalur. Ya. Jadi kalau yang empat start, start tadi itu satu kali putar 8 mili, kalau yang 2 start, sekali putar 4 mili. Nah kalau yang satu hmm, start ini, karena dia memang satu jalur, jadi sekali muter ya tinggal ke sebelahnya. Berarti jaraknya 2 mili karena jarak antar pitchnya adalah 2 mili. Nah ini angka pembaginya sudah dapat ya, jadi yang tadi jumlah step 400 tinggal dibagi 2, sama dengan 200. Oke angka 200 ini kita masukkan ke BRBL. Nah ini masih sama ya, masih di sumbu X. Nah ini yang tadi kita ganti 200 Kita coba gerakan Oke okay. Oke okay, tinggal kita ukur kan saya coba gerakan 10 cm ya. Jadi nanti ujungnya sini ke sini berarti. Nah, oke. Okay. 10 cm lagi. Oke, okay. nanti langsung ke sini 20. Okay. jadi hitung-hitungan kita sudah betul ya seperti itu jadi setelah menghitung tetap harus dicek ulang dengan cara menggerakkan sejauh jarak tertentu ya. kalau ada selisih 1-2 mili sama seperti yang tadi itu masalah toleransi dari kepresisian komponen yang digunakan masing-masing ada errornya baik dari stepper ataupun lead screwnya Oke, selanjutnya yang terakhir yang rotary axis. Ini prinsip penghitungnya sama, jadi uh, jumlah step dalam satu putaran dibagi dengan jarak tempuh dalam satu putaran. Hanya saja jarak tempuh dalam satu putaran di sini bukan dinyatakan dalam milimeter ya karena ini berputar, jadi dinyatakan dalam uh, derajat sudut. Nah, ini. Jadi hitungannya mudah. Kan yang jumlah step tadi 400 ya kita pakai yang sebelumnya dibagi dengan jarak satu putaran dalam sudut dengan 360, jadi 400 dibagi 360. Hanya saja di sini karena ada perbedaan penggunaan pulley di steppernya kita gunakan pulley kecil, kemudian di as rotary aksinya kita gunakan pulley besar, maka ada faktor uh, rasio transmisi ya di sini, jadi Angka tadi harus kita kalikan dengan rasio transmisinya. Dalam hal ini yang di sini yang kecil ini ini 16 gigi dan yang besar ini 60 gigi. Jadi rasio transmisinya ini 60 dibagi 16. Jadi untuk menghitung travel resolusinya tadi 400 dibagi 360 dikali rasio transmisinya yaitu 60 dibagi 16 coba karena angkanya susah kita hitung pakai kalkulator nah jadi jumlah stepnya 400 dibagi jarak satu putaran dalam derajat ya 360 nah ini kemudian dikalikan faktor Uh, rasio transmisinya rasionya itu pula yang besar berarti kali 60 dibagi pula yang kecil 16 sama dengan 4,166 kita bulatkan 4,167 ya 4,167 oke kita masukkan ke grbl ya Ini masih numpang di sumbu X ya, karena steppernya kita hubungkan ke sumbu X pada prakteknya harusnya ke sumbu A ya. karena nanti komen dari Gcode sender itu uh, nama sumbunya A jadi akan keluarnya di CNC shield yang sumbu A ini untuk keperluan simulasi numpang di sumbu X tadi berapa 4,167 4,167 save oke kita coba gerakannya oke berputar tinggal kita ukur ya hari referensi hanya ada garis nah garisnya kita tunjuk saya akan putar 360 derajat ya ini saya masukkan angka 360 derajat kemudian kita gerakan nah mungkin ini referensinya ya ada garis yang pensil. nanti 360 derajat berarti garis ini akan balik lagi ke titik ini nah oke okay. nah, okay. balik lagi ya garisnya berarti hitung-hitungan kita sudah benar nanti tinggal kalibrasi aja kalau meleset dikit-dikit karena seperti sebelumnya ada toleransi di masing-masing komponennya oke secara umum ketiga jenis mekanis seperti itu ya. jadi cara menghitungnya prinsipnya sama yaitu jumlah step dalam satu putaran dibagi dengan jarak perpindahan dalam satu putaran oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya share di kesempatan kali ini mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dan semoga bermanfaat